Kamerawan rolling, kamera rolling. Action. jadi terkonfirmasi ya kalau kita itu belajar agama bukan harus akalnya tapi menggunakan kalbunya ini terbukti dari pertanyaan aku yang tadi ternyata emang mendengarkan ceramah itu hanya mendapatkan ilmunya hmm. Ini Ilmu aku tahu, tapi aku nggak bisa praktek kenapa? ternyata salah pakai alat hmm. nah, makasih loh yang ya. aku dapat iya, memang ya, oh. e, kalau ada orang menyampaikan kita cuma dengar, nah mendengar itu cuma masuknya kesini. ke sini nah, ya? Ke Ke akal bagaimana supaya ke sini memang harus melakukan perlindungan-perlindungan Pembuktian-pembuktian, observasi, jadi kita harus melakukan suatu rangkaian proses Yang hmm. hanya bisa kita lakukan sendiri, nggak hmm. bisa dibantu hmm. Untuk bisa memberi kepahaman kepada hati kita jadi kalau kita cuma dengar-dengar iya, tapi kita nggak paham hatinya. Mm -hmm. Sementara ya. kata Rasulullah, perilaku kita ditentukan oleh hati kita, mm -hmm. bukan oleh isi, isi kepala ya. kita, telinga kita. Jadi, iya. mm -hmm. jadi udah terkonfirmasi. Mm -hmm. ya, iya, jadi agama tuh diturunkan untuk rup, ya? Iya, mm -hmm. jadi perintah-perintah Tuhan. Mm -hmm. Ya, seperti sahabat, ikhlas, berserah diri kan untuk Ruh Sebenarnya juga bagaimana kita menjaga bumi sebagai dokter, sebagai uh, insinyur, ekonomi, guru Itu sebenarnya perintah untuk Ruh hmm. Makanya tapi yang harus melakukan itu adalah raga okay. Allah menciptakan raga untuk membantu Ruh ini menjalankan tugasnya mm. Iya, iya, iya Iya, iya, mm. Mm, iya, iya Aku menanya lagi nih Mbak ya. Jadi mikir, berarti selama ini Aku belajar agama menggunakan akal aku ke surga ya Mbak? Iya, coba, ini Kan pertanyaan gini Berarti kalau aku belajar pakai akal mm -hmm. Yang membawaku ke surga Pertanyaan aku Kalau tadi lihat perjalanan lima alam Emang akal sampai ke alam kubur? Gimana? Gimana? kan akan selesai di dunia. Contoh ya, deh, biar gampang karena aku dokter aku jadi gampang ya. Coba kalau kita stroke emang ingat? enggak. Nah, lupa kan Gimana? bacaan semua lupa ngomong juga nggak bisa. Nah yang ingat siapa? Gimana? tuh makanya harusnya kita dalam keadaan sehat ini yang harus kita uh, isi Gimana? adalah kalbu kita. Gimana? Nah untuk kalbu memang nggak seperti akal. Kalau akal bisa dibantuin guru, mm -hmm. bisa dibantuin orang lain, mm -hmm. bisa dibantuin Google. Ini mm -hmm. baca nih ayat kini artinya mm -hmm. segini, pengkajian bisa. Yeah. Tetapi bagaimana mengisi kalbu supaya kalbu kita paham, mereka bantu, Bahkan Nabi pun nggak bisa. Ya kan ingat kan pa, uh, Nabi pada pamannya Nabi ingin betul pamannya masuk Islam, mm -hmm. tapi nggak bisa. Nabi Nabi nu ingin anaknya selamat dia bisa ya, ternyata memang kita harus melakukan ini sendiri nah itu melalui dengan uh, proses rangkaian proses yang panjang melalui perenungan perenungan ya. itulah kenapa kita sulit uh, mengamalkan karena ternyata terhenti di sini tidak melakukan proses-proses perenungan sendiri. Ya nanya-nanya juga, nah, ah, ya. gimana Bici, hmm. uh, tadi kan sudah mendengarkan dari 1 sampai ke 5, terus uh, mau tahu uh, dari mana kita bisa tahu belajar, belajar agama antara ruh dan raga itu hmm. oh. belajar agamanya pakai akal atau pakai akal kalbu atau kalbun gitu, kalbun gitu ya Bici ya Oh, gitu. ya, tumba. Gimana ini ya. Apa gitu ya? ya? ya, ya, ya. ya. ya. Kalau saya lagi belajar agama, nih saya pakai kalbu, apa pakai akal gitu ya? Mm -hmm. ya. Sebenarnya uh, kita harus mengenal dulu. Memang jadi tanpa mengenal juga kita nggak ngerti mengenal apa sih kebiasaan akal, apa sih kebiasaan kalbu. Nah, tentu kita jadi nggak ngerti kalau kita nggak mengenal ini. Nah, kalau akal gitu ya, akal, akal itu dia hanya bisa membayangin dia cuma bisa mikir, dia nggak bisa merasakan. Kalau pakai kalbu, kalbu itu cuma bisa merasakan dan menghayati, dia nggak bisa mikir. Jadi ini katanya ketika saya belajar agama seperti saya di sekolahan, ini tiga kali tiga sembilan, lima kali empat itu udah pasti kita pakai akal nggak hmm. ada rasa. Tapi ketika kita pakai rasa tuh ada satu rasa yang wah, ya Allah. atau, oh gitu, ya nah, ampun, tak nah, air mata netes. Nah, itu pakai rasa. Nah, hmm. Jadi memang kita harus mengenal mana akal, mana kalbu. Nah, akal itu misalnya akal itu bisanya ya membaca membacakan hmm. pekerjaan akal, hmm. ya menghitung akal, akal. Nah, gitu kan menghitung, menghitung, menghafal akal, bahasa akal, akal. Ya, kan? membayangkan, membayangkan akal, juga, ya? akal. Nah sekarang coba sabar, itu apa tuh? Rasa Pakai apa tuh? Sabar. Bu, memaafkan, berserah diri, ya kan? Hmm. indah bahagia hmm. berbuat baik gitu ya itu kan pakai kalbu nah, hmm. sekarang kita ingin sabar ingin berserah diri hmm. itu pekerjaan siapa kalbu. kalbu lalu kita pakai akal suratnya kita afal afal hmm. kita baca baca hmm. kita hitung hitung ya nggak nyambung hmm. emang Itulah kenapa nggak jadi perilaku Tetapi kita jadi pinter ilmu agama Kita akan pinter berdebat hmm. nah, ya. Padahal agama menyuruh kita berperilaku selaras dengan kehendak Allah Tentunya berdebat bukan kehendak Allah ya. Karena berdebat adalah e, merasa, merasa benar, benar ya dan e, ingin orang hmm. mengikuti gitu jadi gampang kan sebenarnya menemukan penyebab kita kenapa nggak bisa mengamalkan uh, iya. apa yang kita pelajari karena gitu. kita nggak mengenal diri kita sejarahnya iya jadi, betul salah pakai potensi, potensi. yang harus iya. yang belajar agama pakai kabuk, tapi malah pakai akal iya. makanya masalah tapi kalau pakai akal mm -hmm. jadi pikir, iya, kalau pikir jadi pusing. Jadinya <laughs> jadi, <laughs> jadi kalau ada persoalan terus kita anu, pusing nih ketahuan pakai apa? Ya, apa? Tapi kalau ada persoalan nih terus gini, ya Allah, Allah tuh baik banget ya. Nah itu pakai apa? Kalau jadi jelas sekali perbedaannya. Walaupun hmm. sebenarnya segampang itu ya, mbak, segampang asal gitu. kita tahu oh, si mungkin. karakteristiknya masing-masing ya, alat itu ya, iya, akal itu. Apa kemisaannya? Dan butuh juga sudut-sudut pandang yang biasa mea kasih ya, pilihan gitu. Sudut pandang spiritual, sudut pandang yang akal, ya, Mbak? Iya. Iya, hmm, hmm. benar. Huh. Huh. Huh. <laughs> Bagaimana teman-teman? <isas> Sudahkah kita ya, mengenal aku diri. Di jadi ah, iya ya, Mas Haji. Aku jadi dapat nih. Uh -uh. Kenapa orang yang ilmunya banyak? tapi kesulitan untuk mengamalkan, karena tadi ya ternyata nggak menghayati, nggak merasakan. Hmm. Jadi aku baru saja dapat insight nih, terima kasih nih. Jadi Alquran itu ternyata banyak juga ya, permisalan-permisalan yang sebenarnya untuk kita rasakan. Hmm. Betapa rasanya itu yang membawa kita action untuk bergerak menjalani apa yang kita lakukan. Jadi terima kasih nih, kira -emang benar ya kalbu itu yang akhirnya menjadikan kita sebagai leader hmm. perilaku sebagai perilaku kita ya ya banget mas ya betul harusnya memang begitu ya dapetin ya ya terkonfirmasi ya. Juga. ya segumpal daging itu isi ya. Ya, itu ya. Ya. Ya. ternyata kan Ya jujur ya sin ya, gue juga kan sering banget ya baca itu ya, se sabda rasulullah yang tadi dari awal juga Mbak Inka sampaikan hmm. bahwa uh, ada gumpal ya, di dalam tubuh ya. kita manusia ada segumpal daging. Tapi ini tadi penjelasannya jadi ngerti gitu gumpal daging yang dimaksud dalam sabda rasulullah itu apa? Hmm. Ternyata itu kabut, di mana alatnya alat ya, betul. Kita. Jadi kan hmm. kalau dipanjangin sabda rasulullah itu kan perilaku yang keluar itu benar-benar dari si kalbu ini terisi. makanya kita butuh belajar ya bagaimana caranya biar si kalbu ini sesuai dengan terisi kepahaman-kepahaman ya, yang sesuai dengan keinginan Allah ya. sehingga dia berperilaku selalu di koridornya Allah gitu ya Mbak Inka hmm. ya? iya, jadi memang Al-Quran itu harusnya berada di tempat yang tepat, yaitu hmm. di kalbu, kalbu. Bukan, bukan di akal, di akal. Hmm. jadi kalau kita cinta, ilmu agama, misi koma, ya, nah, belum selesai. Ya. Sampai ya. menjadi dia perilaku. berada di dalam kalbu baru dia akan melahirkan perilaku. Perilaku, perilaku hmm. itulah baru yang menjadi timbangan amal soalan iya, itu. Ya. Iya. Pahala dan dosa itu ya. Hmm. Hmm. Itu bahaya ya kalau hmm. kita hmm. gak mengenal. Kerasa gak? Hmm yang menentukan kita di surga dan di rata adalah isi kalbu Iya ya. Jadi, betapa pentingnya mengenal kalbu betapa pentingnya tahu bagaimana supaya kalbu ini terisi Al-Qur'an Jadi memang merubah persepsi dari persepsi non-Qur'ani menjadi persepsi Qur'ani Nah, tentunya yang digunakan harus kalbu. Iya. Mm -hmm. pakai akal, akal lagi. Dan sebenarnya ya, teman-teman, itu uh, Allah itu menjelaskan dengan lugas, tegas, dan jelas. Jadi alat itu uh, apa ayatnya itu bukan ayat-ayat mutasyabihat yang perlu ditafsirkan, tetapi mm -hmm. jelas Allah mengatakan gunakan kalbu, mata, dan telinga. Mm -hmm. Untuk menghayati ayat-ayatku Artinya, di situ hmm. tidak Allah tidak menuliskan akal hmm. Jadi harus pakai kalbu, karena manusia sejatinya adalah kalbu Kalau nggak kita akan lebih sesat daripada binatang hmm. tanah Di Al-Arab 179 Jadi jelas kita harus menggunakan kalbu hmm. Tentunya kalau hmm. kita mengenal diri sejati, ini menjadi mudah Mm -hmm. Ya, yeah. yeah. yeah. Mbak, boleh nggak sih aku perjelas dikit juga buat teman-teman gitu ya mungkin tadi Persepsi non kurani mm -hmm. Persepsi non kurani itu yang bisa kita bilang sudut pandang lingkungan mm -hmm. Sudut pandang no positive thinking dan ya yeah, jadi sudut yeah. pandang lingkungan dan positive thinking yang tidak selaras yeah, selara ya, ya, ya, mm -hmm. Yang tidak selaras Ya, betul Tapi tenang. kalau sudut pandang spiritual Ya, Itu udah pastinya, pastinya selaras Al dengan Al-Quran hmm. hmm. Kalau dengan kita udah lebih tahu, mengenal bahwa uh, lebih mengenal diri sejati kita adalah yang ruh ya. Jadi hmm. emang lebih mudah sih, pasti maunya pakai sudut pandangnya yang sesuai Iya, namanya kan gini aja, siapa sih yang gak, tau, harus sama, gak? Harus sama, tau, no. tahu harus sabar? tahu harus sabar. Tahu udah gak boleh marah Ya. tahu tahu nggak, nggak boleh menyakiti orang. tahu ya. tahu nggak boleh, nggak boleh tahu nah, Tapi kenapa? Masih. Nah, ya. Ternyata, itu baru nyatuknya di sini. Di akal, ya. Belum ke sini. Nah, sekarang di umur sekian, masa kita mau nambah isi ini lagi? Tentunya, kita mau menambah isi ini. Bagaimana ya. yang ada di sini, turun ke sini. Caranya bagaimana? Ya Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Araf 179 ya. melakukan perenungan penghayatan untuk Dengan. menghayati ya, dan betul. sampai menemukan atau mengkonfirmasi betul ayatnya Ya, jadi Mbak Inka Tadi yang Mbak Inka sampaikan mengenai ayat Al Qur'an di Al Araf 179 itu, di mana surat itu kan sebenarnya Allah menginformasikan kepada kita gitu bahwa sebenarnya agama itu ajaran Allah itu nggak bisa kita pakai, eh, kita tidak bisa menggunakan akal untuk menjadi eh, yang membuat kita menjadi mudah untuk taat. Kepada perintah Allah gitu ya mbak? Atau gimana sih mbak? Ya, -Arah jadi itu. di al-Araf 179 itu Allah menginformasikan bahwa Orang-orang yang masuk neraka itu adalah Orang-orang yang tidak mau hmm. Menggunakan kalbunya Untuk menghayati ayat-ayatku Tidak mau menggunakan pendengarannya Untuk ya. memahami ayat-ayatku Tidak menggunakan penglihatannya Untuk melihat tanda-tanda kekuasaanku hmm. Jadi Uh, untuk spiritual memang untuk tidak menjadi penghuni neraka gunakanlah kalbu sebanyak-banyaknya lalu dibantu dengan pendengaran penglihatan tuh jadi pakai akal ya, ya. tapi tidak mendominasi, secukupnya gitu ya mbak ya oke hmm, gitu. oke okay, okay. hmm karena ya, iya. kembali iya. lagi, tadi perjalanan lima alam ternyata hmm. memang kita itu sebetulnya adalah kamu iya, bener ya, ruh itu hmm. ya hmm. wow, mungkin ada teman-teman yang mau membenamkan silakan Mbak Imam uh, jadi, bener ya, jadi kerasa ya ini terkonfirmasi ternyata uh, ilmu itu uh, gak bisa jadi amal ya maksudnya bukan untuk diamalkan gitu tapi hmm. ilmu itu untuk dihayati uh, Direnungkan, gitu, sehingga e, ilmu yang sudah terhayati itu ya Baru bisa melahirkan amal Gitu gak kira -kira? Iya benar Bu. jadi kita kan selama ini amalkan ilmu, nah, ilmu Iya untuk benar benar Amalkan ilmu, kok gak bisa-bisa pengen hmm. gitu, tapi gak bisa hmm. Ternyata ilmu masih koma Belum bisa jadi perilaku ilmu itu harus diolah sesuai dengan al-arab 179. Jadi, kepahaman kita di sini harus kita lakukan suatu proses yang e, menggunakan kabu, menggunakan pendengaran, menggunakan kelihatan. Biasanya, Allah bantu dengan fenomena-fenomena persoalan-persoalan hidup yang hadir di kita. Nah, jadi persoalan-persoalan hidup kita itu untuk ditangkap oleh hati, oleh mata, oleh telinga, untuk dikonfirmasi dengan ilmu yang selama ini kita pelajari nah, sehingga kita di sini kalbunya membenarkan betul ini seperti ini maka akan lahirlah perilaku jadi memang perilaku kita ini amal dari suatu pemahaman yang sudah berada di kalbu ya hmm, pemahaman kalbu ada lagi mungkin Sarida Alhamdulillah, terima kasih banyak Mbak Inka. Justru ini membuat aku menjadi tercerahkan ya siapa aku sebenarnya? Jangan sampai aku menjadi salah dalam berproses gitu Mbak. Karena ternyata bahwa nanti aku itu harus mengkabuk, bahwa aku adalah jiwa jadi ini menjadi bahan renungan aku Mbak. Terima kasih membuat hasil ini menjadi Aku harus lebih giat lagi untuk memahami siapa sebenarnya aku, bahwa aku harus menggunakan kalbu. Begitu mengkat. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah ya. Memang uh, memang uh, ketika kita mengenal siapa diri sejati kita betul-betul kenal, maka otomatis kalbu ini yang menangkap kebenaran-kebenaran yang berada di seputaran kita. Jadi E, lingkungan kita itu, apapun yang ada di hadapan kita, itu adalah laboratorium IKRO. Hmm. Hmm. Jadi, apapun fenomenanya, pasti kita nggak mereferensikan kepada kelonisahan akal. Hmm. Kan harusnya, kan harusnya ya, gitu, siap. tapi kita mengkonfirmasi ke Al-Quran, karena yang mengenal Al-Quran itu memang harusnya kaum kita. Hmm. Jadi, kalau yang benar nih, Farida kita bukan ngadu ilmu, hmm. tapi kita harusnya aduk-aduknya ketaatan. Ketaatan. Kalo ke ngadu ilmu, kalau otaknya IQnya rendah ya nggak bisa diadu kasihan. Hmm. Ya, tapi kalau aduk ketaatan, walaupun dia cacat, walaupun dia hmm. miskin, apapun kondisinya kalian, ya mbak, semua pasti mampu karena Allah maha adil untuk kesudahaan semua jiwa mampu kalau dia mau. Oh. Ah, hmm. ah, ya, ya. Hmm. Hari ini penjelasannya memang basic ya. ya basic Kepahaman tapi dalam banget ya Basic ya. yang emang hmm. kita semua perluin in gitu. Iya, untuk mengenal diri sejati. Iya, dalam belajar untuk belajar agama. Hmm. Ini kan sin dan hmm. tadi juga dari pertanyaan-pertanyaan, dari ya. penjelasan Mbak Inka gitu. Lo ngerasa nggak, sin bahwa hmm. gila ya gitu. E, sepertinya nih ya bukan cuma Gue doang gitu, sin mm -hmm. mungkin lo juga mungkin teman-teman yang lain gitu. bahwa uh, terlihat sekali ya, tercerahkan gitu, mm -hmm. Mbak Farida. Ya, tembengga yang Mbak bilang, ya. Mbak Farida gitu, mm -hmm. bahwa ya ampun gitu ternyata penjelasan ini gamblang banget, bisa dijelasin sama Mbak Inka bahwa mm -hmm. sesungguhnya sejatinya kita ini Masih. nih ya. Jadi gitu ya, Mbak. Kalau ini tangkap ya. berarti bukan Mimi yang terlihat gitu ya, Mbak? Ya, ya? jadi kalau mm -mm. kita mau belajar sesuai dengan Al-Qur'an. Mm -mm. Sangat sederhana, sangat mudah, sangat gampang, gratis, tidak berbayar, tidak perlu pintar. Ya, kan selama ini selalu, "Aduh, saya nggak pintar ilmu agamanya, oh enggak." Karena ilmu agama itu bukan karena kepintaran Oke, tapi rame. ilmu Rata. agama itu kepahaman, kesadaran. Ya. Jadi semua orang pasti bisa asal dia mau. Hmm, hmm. Ya, ya, ya, semua ya, kita pasti bisa asal. Ya, asal ya. kita mau. Wow. Asal mau menggunakan hati, Betul, menggunakan telinga ya. ya. dan mata, ya, dan merasa. dia udah dibocorin ternyata sama Allah. <tut> <tut> <tut> Untuk itu dia <tut> Al-Qur'an kita aja yang enggak pernah tahu kan. Kitanya aja yang <tut> dan hadisnya jelas. <tut> iya, itu yang dia. Ya, benar ya, Mbak, jadi kerasa gitu bahwa bener selama ini tuh bingung sih sebenarnya apa sih se seumpal daging bagaimana? itu atau hmm. belajar agama itu bagaimana sih gimana bisa gitu kok dulu tuh baca sabda rasulullah itu di ya seumpal daging terus ngaruh ke perilaku tuh mana, bagaimana gitu. bagaimana hmm. caranya ternyata penjelasan mbak inka ini ya wow ternyata aku yang berjalan itu aku yang ruh Yasin ya sin hmm. ya hmm. <tuh> bagaimana solmed semoga apa yang disampaikan di masalah emang ada di episode ini bisa membuat uh. Mimi juga tentunya penting banget ini buat diriku uh. sendiri uh. juga somet-somet di sana lebih uh, paham memahami bahwa sesungguhnya belajar agama itu bukan untuk siapa-siapa ya selain untuk diri sendiri dan itu juga harus alatnya tuh harus optimal banget yang nggak bisa nggak lain itu selain kalbu karena selama ini aku aja pribadi salah banget selama ini belajarnya pakai akal tapi kalau untuk nonton masalah emang ada itu tuh bisa dan tetap sih harus pakai kalbu selain pakai akal ya harus kan harus dicerna dulu apa yang kita sampaikan ini nah jadi masalah emang ada ada di mana aja sih kakak Indi ada di YouTube di Spotify yes di mana di Citi tahu lagi ada di Facebook wih di Spotify hmm. Di Instagram <tik> TikTok <tik> <Yeay. guluh> Baiklah, salmit Terima kasih banyak ya teman-teman Mbak Inka kasih, ya, nah, Alhamdulillah ya. Ya, kita ya kita bisa ya. Ng Ngobrol bareng di sini, Jelasin, mendengar sama-sama Penjelasan wawasan dari Mbak Inka ini Kalau begitu, yuk, kita pamit mundur Sama salmit-salmit yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh.